untuk share teman-teman klaser selamat malam terima kasih inna lillahi wa inna rujim astagfirullah jim allahu akbar suara-suara geng oke okay, geng bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo buddhaya salam sejahtera untuk kita semua oke okay, selamat malam teman-teman viewer teman-teman sukeriber dari Sabang sampai Merauke allahu akbar inna lillahi wa inna rujim astagfirullah jim la ilaih ilmuqamanda rusul allahu kumma salli rizmat la ilaih ilmuqamanda rusul usir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 Bantu share-nya aku coba jemput Pensa gaib teman-teman bantu share-nya, Wak. Stopelan La ilaha Rasulullah. Allahu Akbar. oke okay, selamat malam, teman-teman. Ada Cluster, ada Sofiris Dianti, ada Salsa Bilah. Yatimah terima kasih, oke. Okay. Ada Deni Weka Semarang, ada terima kasih, Bang Roy, terima kasih. Ada Naikbot, selamat malam, terima kasih. Ada Ima Putri, halo selamat malam Samsuri 198 tiga oke selamat malam terima kasih mbak yaya terima kasih ngantuk yang ngantuk turupai celiana nanti mau sang terima kasih gendis gending misteri rusmiati oke selamat malam geng ada faris medan selamat malam terima kasih aku carik kang lensa gaib stop belum sembilai rahim Allahu akbar la ilahil muhammad rasulullah cek sinyal cek suara cek gambar wak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 Alfian oke okay, Depok hadir selamat malam terima kasih sinyal jos, tim biru oke okay, siap, seliana nata mula sing sumong song sang, assalamualaikum, kang lensa, how are you kang sir, zat sifat wujud, oke okay, geng ini lokasinya, cek sinyal cek suara, cek gambar cek audio, cek sinyal cek gambar cek audio, aku dari tadi mau cari kam kamar mayat, wah aku dari tadi mau cari kamar mayat, susah banget teman-teman. Aku tadi live di TikTok juga belum ketemu geng. Aku coba cari dulu teman-teman. Ada Siswanto saat malam, terima kasih Alfian terima kasih Depok hadir. Oke, bantu up 100, Pak. Bantu up 100-nya, geng. Bantu up 100-nya. <tuh> Selina tanya, simong, Song sang bantu share. Bagus, terima kasih. Garut hadir, terima kasih. Hermawan, terima kasih. Gung Jawa, terima kasih. Oke bantu naikin 40 lagi, Allahumma sholli rahmatullahi walamuhammad arusulofaris semangat terima kasih wong dongkal hadir, sir, sat sifat wujud, oke aku cari kamar mayat pak. aku cari kamar mayatnya. ya, assalamualaikum, assalamualaikum, ya kodamul kodam, ya kodamul ruh, ya rijalul goib, sir, sat sifat wujud cek sinyal cek suara pak cek sinyal cek suara jenny Oka selamat malam terima kasih thank you ada keo terima kasih gendis siswanto terima kasih kalibah barat terima kasih oke bantu naikin lagi teman-teman saya minta bantu 100 pak saya minta bantu 100 sirullah zatullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha ilallah muhammadah rasulullah salamun kaulamirah birohim wa minta ya ilmu allahu akbar inna ilahi sir sifat wujud Eh, mari Arifin, selamat malam, terima kasih. Ada nangis, ada nangis, geng. ada nangis. Innalillahi, suara-suara, suara. Subhanallah, denger nggak? Ada yang nangis, kayak ada yang nangis. Subhanallah, ada yang nangis dari sini, ada yang nangis dari sini. Sumpah, ada yang nangis Pak ada yang nangis Pak ada yang nangis. Kayak suara bagi, kayak suara bagi. Kayak suara bayi nangis wak Allahu akbar Innalillahi. Ada suara bayi geng Assalamualaikum Ini ruangan bayi Mungkin bersalin ya wak Apa ini ruangan bersalin wak Emma Arifin, Siap jadi misteri oke, oke Allahu akbar Allahu akbar So, Kang lensa oh, stop siapa Allah SWT Allah SWT Kang lensa Kang damar Innalilahi Tadi aku pesan air, bawa bayi, botol, ya? Eh Kata, Ada suara bayi Kang ada suara bayi ya, Ada suara bayi Ada okay. okay. suara bayi Kalau kan 2500 ya Allah SWT 2500 stop Aisykripade. Saya... Innalillahi Allahu ma'asyallimat. Dianto Cipari selamat malam, terima kasih. Ada suara bayi, geng. Aku bersama Kang Lensa gaib, geng. Sirullah, zatul sifatullah. Ini ini kamar kamar bersalin, Wak. Kamar bersalin, teman-teman kamar bersalin. Bantu share-nya, Wak. Saya saya minta bantu share Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Setan belek. Iya, ya, suara bayi rendah saat malam. Bantu share nya, Saya minta bantu share nya. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Sir. Sat. Sifat wujud. Sir. Sat. Sifat wujud. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Awas kena kok, waduh. Jangan dong. Aku cari, aku cari suara bayinya, aku cari suara bayinya, aku cari suara bayi. Ada yang nangis tadi? Ada, ada, ada, ada yang nangis. Ada yang nangis, ada yang nangis, ada yang nangis. Ada yang nangis Pak. Adit semangat oke siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke kita fokus. Lihat. Pintunya goyang-goyang. Pintunya goyang-goyang. Kayak konser Pak. oke. Kita redupin lagi cahaya nanti sebentar Pak. Allah Akbar aku senternya ketinggalan geng. Aduh senter redupnya ketinggalan. Aku coba ambil dulu ke depan geng. Aku ambil dulu ke depan geng center nyong ketinggalan sumpah. Astagfirullah Jim. Betul kayak konser ya, Wak. Kayak konser. Astagfirullah <tuh> <Stop>, Binajim. Aku coba keluar dulu sebentar. Aku cari center dulu, Bing. Aku coba cari senternya dulu, kek. Innalillahi subhanallah. Aku coba cari center dulu, Wak. Silalah. Satu la sifatul wujud, apa loh? La ilaha illallah Muhammadar rasulullah. Salamun qolam Ibrahim, qanta syukr ya mayuqal majnun. Aku coba cari center dulu. Allah. Allah, Oh ini di tas kecil ding. Assalamualaikum. Kang Bontot bantu dulu Kang Damar kenapa kekunci di ke kamar, ah? Kang Kang Damar kenapa Kang Damar dikunci di kamar, ah? Monitor, pak. Innalillahi alaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kunci di kamar yang bener waksil loh Zatullah sifatullah wujudullah wala'ilai'ilai'l ma'amada rusul ada mirsa hadir wak terima kasih bos baca komen ya baca komen gimana baca komen lampunya kayak konser inilah Oke kita redupin lagi geng kita redupin lagi lah itu Kang damarnya itu soalnya Kang damar Kang damar Kang lensa lah itu aman hai Katanya kamu kekurung di kamar, mana? Alhamdulillah. Hah? Saya, saya sudah diikat. Ini teman-teman katanya bilang katanya dikurung di kamar. Ini udah ketemu sama Kang Lain, Pak. Udah ketemu. Aman. Dikurung di mana, Pak? Dikurung gimana, Pak? Badannya sampai lagi. Kamu jangan ngesuruh kasihan ya, berat ya 10 juta, Pak. Oh iya, iya, siap-siap. Oke, kita redupin. Katanya kayak... ya. Ada ada Mas Bontot ya. Alhamdulillah dipantau juga channel YouTube-nya Manjalo dari Bontot open. TV. Bontot kan ya? Bontot betul Bontot. Okay. Bontot TV dipantau juga ya. Saya mau fokus nyari bayinya dulu. Manjolofori selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Oke, terima Kau kasih. Allahu Akbar. Suara-suara ada suara M Arifin selamat malam, terima kasih Mbak Vi. Thank you. Suara-suara orang jadi Mas, duit. Ada di bayinya ini ngerang. Katanya dikurung di sini, katanya dikurung ke sini. Allah kuat Eh? Innalillahi. Mana wa? Mana Wak? Sebentar. Sebentar. Bisa, sebentar. bisa bisa Bisa bisa bisa Lengkap? bisa Sebentar sebentar sebentar cek. Ada, ada. cek Cek cek cek cek cek cek cek cek gambar cek gambar cek kinyal. cek sinyal monitor cek sinyal monitor ke depanku, Tom. Mana mana mana mana. Mukanya, top Innalillahi Allahu akbar subhanallah. Ini. Ya Allah, Allah ada kutu. lihat. Allah akbar la ilaha illallah Muhammadur rasul. Innalillahi. <laughs> sinyal sinyal cek sinyal aku wer wer sinyale. Oh. Sinyale wuru-wur. Depan ya, habis kita. Sinyale wuru-wur Sinyale nyong wuru-wur monitor. Yang nglangirin. Beser ini tadi yang lahirin, ini yang punya anak kecil. Oh, ini yang ngesot, apa wa? Tadi betul, yang ngesot, betul. Ini yang ngesot. Liatin mukanya okay. wak, liatin mukanya okay, gini. Liatin mukanya geng, cek gambar. Asam, kelihatan nggak? Laku-laku Ini yang ngesot beneran. Asem tadi aku kota Ini nyung. yang ngesot. Dapat take off dulu, kita buka wak kita buka teman-teman. Ada ya, Kang ya, Jer, lo Kang Jer, rusmiati, ya, terima, terima kasih kita coba buka wak, Bismillahirrahmanirrahim, kita coba buka geng Bismillahirrahmanirrahim, saya buka ya iya kamu yang buka oke siap eh, kamu, langat, udah, takut, kamu kan langat. udah biasa buka aku gak biasa buka wak eh, buka apa sih Allah Akbar jangan bercanda wak ini serius wak buka wak buka Allah tangan saya dapat Allah Akbar, Allah Akbar apa gue, astabari buka, semua bakar dia masih, masih ya, Pak Brett nggak tanganku enggak tahu ada apanya tadi barusan kayak ada ularnya kayak nitoh apa pak pret sabar mbak jangan mual dan nitoh pret nitoh mukanya si mana sih ke pokok eh ke buri pak ke kira parai ki ja, ja, ja. ke apa parai awas pingsan allah wabar innalillahi Cenggirai... mukane pret cermas allah aku belum biasa buka putra fatilin ya, saya berani karena saya berdua ya oke okay. ya. buka yuk pelan pelan slidingin di Allahu Akbar inna lillahi astagfirullah buka. buka Allahu Akbar ngikik subhanallah ngikik buka buka buka buka inna ilahi. Innalillahi Allahumma soli mampu banget tangi. Tanya dulu, tanyain mas. Tanya assalamualaikum. Tanya Innalillahi asalamualaikum. Aku gemeter pengen ngompol. Innalillahi asalamualaikum. Assalamualaikum. La ilaha illa Muka mana mukanya merah. Innalillahi mukanya merah, Fred. Innalillahi mukanya merah. Alaihwalbath. Lihat keng. Astagfirullahaladzim.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 <tuk> anu telas ke nyong buriga, anu telas ke Iya, <tuk> fokus iya, iya, iya, iya, baik ya. Aja aja. Nyong kenalan di situ, kira jangan jangan gitu manis muka ya Allah inna lilahi manja fully, terima ba kasih manja kepriwee yang ngelapa toh? ya Allah ah, Allah wakbar tolong inna lilahi kena ngapasih ke kira iya ah, yeah. Allah berarti Allah ajak kabur Rika ajak kabur Rika ajak kabur inna li, aduh nyong senterin dikit, senterin dikit. Allah wakbar Allah wakbar. Allah wakbar nyong senterin dikit kelaleng ya Allah senterin nyong dikit, kodis senterin inna Allah senterin dike bodol senterin bodol Allah lengbur waduh. Oke, okay. ini lagi. Cegambar. Wedus. nyong pengen liatin mukanya tadi, hah? Lihat geng. Alampu gede. Kepriwek kepriwe lah. Lihat liatin mukanya. Allah baik barlah ilah ilahlah muka madarosulloh. Lihatin geng, liatin geng. Bantu dua ratus geng. Yang maju geng. Bantu dua ratus geng. Aduh lampu putih apa merah jalan nyong salah pencet barbarin oke okay, siap ini oke siap, alun-alun bismillah lihat lihat, apa lampu merkuri nyong si ada serakah dia, dia Allah, si jewang lilai, si ya ada yang bawa bayi si jewang, terbuka, si jewang, menang menang, menang, menang, wedus menang, menang, menang, menang Ya Allah, Rika ngerti, Rika ngerti menang apa rota coro. Nasumah menang, inai lagi loh, tampilin yakin. Rika aku takut, Rika aku takut. Rika menang, bayang apa tak tampilin kang cai? Pecus panjen, pecus menang ya Allah, tampilin sumpah, menang sumpah, menang. Yong lihat mukanya jeng, Yong lihat mukanya jeng, Yong lihat mukanya jeng, ya ke Muka masih bantu kunci Takut dulu ki. Nyong lihat mukane kok. Malang guyu maning innalillahi malang guyu maning. Loro lawan loro lihat mukane ge. Lihat mukane. Innalillahi. Subhanallah. Subhanallah. Shirullah jatu la sifatullah wujudullah bang lulalahil muhammadurusul salamun qolamirabil wamtasul yom melihat rambut teratosikatan. Orang tuh sisiran geng yakin orang tuh sisiran geng. Subhanallah deleng dalam canggamnya kayak apa cocoknya ini lagi cocoknya dua cantik ya Allah, dia ke kiala banget canggamnya ini lagi namanya siapa? astagfirullahaladzim la ilah deleng dalam canggamnya man ismuka ini lagi man ismuka Allah akbar untungnya sih ini kayak apa untungnya sejujurnya Allah akbar aja nyokot di dalam deleng deleng deleng deleng man ismuka menang.. ada ketek, ada ada mampu banget, mana ya Allah? Mampu banget, maning ya Allah? Mampu banget, maning, ya Allah? git mau kok inai lagi. Orakilah menang, istan. Allah Inai menang Lihat mukanya, pet. Lihat bukan istop Ya Allah. I love you, Allah Allah Allah Merah tembelak. Merah tembelak. <tuk tangan> Allah Akbar. Cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek te cipok, te cek. Arab tak cipok sepisar mariin tak cipok. Anake sing nangis mari ndi. Cek gambarnya nyong pake senter putih bae lah. Senter merah nyong puyeng. Inyong pake Assalamualaikum. Nyong pakai senter putih baen puyeng. Oke bantu bantune tiga ratus Pak. Iya, ora tau sampoan mambu banget yakin. Mambu kimbal. Mambu kimbal rambuté. Assalamualaikum Ya kodamul kodam ya kodamuru ya dijelkip. Cek sinyal wak Asam kaget yang lintap, mabur Mabur ya kaget cipok wak Cipok Cipok anaknya gabali oke Kita cari anaknya bret Kita carikan anaknya terima kasih Yang udah bantu support nyong manjalo feli terima kasih Assalamualaikum Wujud. Ora oh, nyong serius Nyong malah Innalilahi nangis Assalamualaikum, ada yang ngintip jendela pak, sumpah. Ada ngintip jendela pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya kodamul kodam, ya kodamuruh, ya rizal goib, sir zat sifat wujud. Sir zat sifat wujud. Assalamualaikum, ya kodamul kodam, kodamuruh, ya rizal goib. Ya rizal goib. Assalamualaikum. Suara-suara nggak -suara jadi duit, suara-suara nggak -suara jadi duit, cek sinyal, cek suara geng, saya minta 300 geng, uji nyali siap, oke, uji nyali assalamualaikum waalaikumsalam, uji nyali siap, uji nyali siap, oke, bantu naikin 300 bisa, wa, bantu naikin 300 bisa, bantu naikin 300 bisa, teman-teman, assalamualaikum, bantu naikin 300 bisa, teman-teman, bantu 25 lagi, sir, sat, sifat, wujud, nih, lagi, gue mau nangis, gue bantu naikin 300 wa allahumma salli ala zemban bantu naikin 300 Allah Akbar dari dalam sini dari dalam sini dari dalam sini subhanallah assalamualaikum tuh tuh tuh tuh, tuh, tuh, tuh. diantok bantu sernya wa assalamualaikum bantu sernya wa assalamualaikum assalamualaikum bantu sernya ayah nyongcikene bantu sernya Bantu sharenya, nah, Wak. Iya, ya, aku Ini ke Aku arah, cari bayi, aku cari bayinya. Nangis-nangis. Ya. Oke, siap. Oke, kamar di arah. Iya, oke, yang ditinggal kan karena combrok, pakuan combro, mendoan, komplit, nggak? Iya, siap. Oke, siap. Siap, amin-amin. Salam Oh, salam Iya, agak Ya Allah, kamu jangan bersedih dan setengah lagi. Ngurusi, iya, lalu mau tangannya. Astagfirullahaladzim, cici ya, so banget. Sama <tuk> sama <tuk> sama. Sama. Oke, yang fokus geng. Jadi, selamat malam yang baru masuk. Mungkin pasukan lensa gaib, selamat malam. Ucapkan yang terima kasih udah hadir di sini. Thank you. Aku cari bayi bajang di sini yang tadi ada di live nya gending misteri sama lensa ya, teman-teman. Oke kita mulai fokus karena aku udah sendirian di sini geng teman-teman bantu saya minta bantu supportnya ratakan like nya ya teman-teman oke aku tidak minta emas dan permata geng saya minta bantu like nya geng saya minta bantu like bantu doa bantu share nya oke ini udah aku sendirian dan kang lensa udah ke tim Banto katanya oke Bismillahirrahmanirrahim jadi aku tadi juga belum sempet sapa-sapa teman-teman semua ya geng Bismillahirrahmanirrahim. wa Amri ya Oke terima kasih yang udah masuk, udah hadir. Bantu tap eh bantu tap layarnya geng. Bantu doa ya geng. Aku coba fokus di sini. Assalamualaikum. Teman-teman yang punya IndiGom, yang punya Indomie, IndoKores, IndoSemen boleh bantu arahkan bentuk TV. Yang punya IndiGom, Indomie, IndoKores, IndoSemen, Indomaret Indo Assalamualaikum. sini aku cuman pakai flash lo geng. Terang banget ini lagi. Ini aku cuman pakai flash geng. Assalamualaikum ya kodam khodam ya ya rijalul gaib sir siat sifat wujud oke selamat malam yang baru masuk yang baru temukan channel bontot tv saya minta dibantu sukerepnya biar tambah semangat geng yang pindahan dari allah kumasolat ada yang lengkap subhanallah innalillahi yang dari pindahan lain gaib saya minta bantu supportnya bantu bantu sukeripnya teman, teman bantu sukerepnya saya minta bantu seribu assalamualaikum goyang goyang pintunya pak bon, ada yang ngintip geng ada yang ngintip geng kita juga masuk ke sana, geng. Assalamualaikum, sir. Zat, sifat, wujud. Ada suara nangis tadi, anak kecil, geng. Ada suara nangis, cek sinyal, cek suara. Lampunya kayak konser, betul kita redupin ya, teman-teman. Ini pakai flash padahal terang banget ya, geng. Oke, sebentar lampunya kayak konser. Oke, kita redupin, teman-teman. Ini lagi cekikikan maning, cekikikan maning. Oke, lampunya kayak konser, kita ganti, wak. kita ganti. Wak kita ganti teman-teman, oke, ini pakai flash doang geng, pada ini pakai flash doang oke kita ganti lampu ya teman-teman, biar biar serem-serem sedikit. Assalamualaikum siapa yang nintin di sini, bantu yang baru ceneng. Inai lagi. terima kasih manja li terima kasih. Assalamualaikum, gimana cahaya wa bandut cahaya saya minta bantu 1000 Assalamualaikum ya kodamul kodam, Assalamualaikum ya redupin lagi oke siap, pakai lilin atau gimana wak kita redupin lagi. Bismillahirrahmanirrahim kita redupin. Sirullah, Jatuhlah Sifatullah wujudullah malulah La ilaih ilmukhamadarusullah Sir, Sumpah suara sumpah Kita hidupin lagi kita hidupin lagi Assalamualaikum Oke bantu naikin 900 Saya yakin bisa wa assalamualaikum Allahu Akbar Innailahi Assalamualaikum Oke aku fokus geng Aku fokus di sini Ini ruang persalinan ya, Wak. Ini ruang persalinan. Ada suara bayi. Ini ruang persalinan, teman saya minta bantu pasukan lensa yang baru masuk sini yang belum skrip bantu skripnya, Wak. Bantu skripnya. Bantu like juga. Assalamualaikum ya Khodamul Khodam, ya Khodamuruh. Ya rijel pelontong. Tadi aku lihat lontong ya di live-nya Kang Gening aku lihat lontong. coba lontongnya di sini ada nggak? Lontong sayur, lontong mendoan, lontong bakwan. Saya minta wujud wujud Lontong sayur, lontong bakwan, lontong mendoan. Wujud, magelang Mantau, terima kasih. sudarmu thank you. Aku tadi lihat lontong, geng. Aku minta lapar banget, minta lontongnya dong, kasih lontongnya. Allah Akbar, aku minta lontongnya, Wak. Tadi ada lontong Yasir. Sat sifat wujud. Udah lapar ini, Wak. Innalillahi, suara-suara ngajak jadi duit. Kendrumen, kendrumennya udah nggak ada di sini, geng. Assalamualaikum. Aku geser dulu, geng. Aku belum masuk semua geng, aku geser dulu lagi geng adik, terima kasih. Assalamualaikum. Lontong, mendoan, bakwan, gedang goreng, tahu goreng. Mana nih lontongnya, mana nih, gue juga lapar nih. Assalamualaikum. Tadi di lensa ada lontongnya ya geng, aku mau minta lontong dong. Wujud! Oke, aku fokus ke sini. suara, dari dalam suara. Dari tadi aku cari kamar mayat, belum ketemu geng. Saya minta bant bantu naikin seribu, kita cari kamar mayatnya, geng. Setuju nggak, geng? Saya minta komen angka satu: "Terima kasih, Maimun. Terima kasih, hadirnya. Terima kasih, barokah selalu orang baik. Barokah selalu terima kasih. Aku coba cari kamar mayat, geng. Terima kasih, Maimun." Di Allah, akbar, innalillahi. Ada yang cekikikan, wak. ada yang cekikikan, sumpah di belakang." "Subhanallah." "Cahaya gimana, wak? Ini kurang terang atau terlalu terang, geng? Cahaya monitor, cahaya monitor." Ada yang cekikan komen, angka satwa komen, angka satwa kita cari kamar mayatnya. Kita cari kamar mayatnya. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, allahu akbar ini, ini, ini, ini, ada yang nyolek geng subhanallah ada yang ini, geng kayak konser ah yang bener ini, di sini udah gelap geng. Kalau gelap banget, ini, ini, takut sumpah iya ada yang ketawa Oke manja siap kita cari kamar mayatnya geng cek gambar Ini udah gelap banget geng Apa masih kayak konser Ini ini ini kelihatan gak, geng Ini masih kelihatan gak, geng Kalau pakai plus terang banget Wah sumpah Aiki cike, halo aku Aryo lama gak jumpa Karis Alparaman aman Ini udah redup banget cahayanya geng Ini gue terangin eh diketawain lagi diketawain ini Allahakbar. Stabiladin ina lagi sih rulah jatulah sifatulah wujudulah malulah lagi dalam mukaman Aku cari kamar mayat gengoke siap. Iya temboknya putih dia dipadang banget aja kayak konser. Lontong, aku pengen mangan lontong kencot yakin. Urung nyorenyong, putil manggilang urung nyore sumpah. Stabiladin kencot potangnya kemruwok. Allah wakbar cekikikandiku yoni baik. Allah wakbar kamar mayat neng dijanikit mau nyonglev. Orang ketemu temu kamar mayat bantu seribu Wak. Innalillah again buri cekikikan bayang guju Innalillah ilah Allah wala kuatailah pila Lontongnya neng di Orang tiba-tiba kembur buk, kencoten apa Aduh piung Sumpah Iya Allah guju guju tuh, tuh tuh tuh Dari kamar sini pak Dari kamar sini assalamualaikum Dari kamar sini Oke okay. Tuh tuh tuh suaranya suaranya Tuh tuh denger gak? Dengar gak Tuh tuh tuh tuh dia yang bawa baju kayaknya, dia yang bawa baju Azam koli selamat malam terima kasih ajang ngintip buatin bilen Bu Azam para nilik ya para nih bantu kau angka satu wa. bantu kau angka satu kita cari shirullah jatullah sifatullah wujudullah panun la ilaih ilmaqamaduduh setan melek, setan ketap, setan tinggal In, inna inalillahi ya Allah Allah wabar inna ya Allah inna wa ya inna ya iluji astabrojim subhanallah Subhanallah, dia baris, Wak Innalilahi, lagi baris, Wak Subhanallah, cek gambar, Wak Innalilahi, lagi baris, Wak Subhanallah Ya Allah, merah putih kayak bendera Indonesia innalillahi Cek gambar, Wak, gambar Ini yang tadi nyerang Nyerang, Kang Lensa, bukan, Wak Innalilahi, kok kayak konser kamu, Wak Baris berbaris, oke okay. Aku pimpin ya, geng, aku pimpin Ini kayak baris berbaris, teman-teman, lihat Merah, kuning, hijau di langit yang biru Alhamdulillah Sebentar nyong tanyain dulu bantu kuncinya ya wak Yang punya kunci inggris bantu kunci dulu Bismillahirrahmanirrahim Kulang untuk nas malikin nas ilahi nas minsa wasil konas Allah diwas visu nas minal jinati Oke nyong tak pimpin upacaran ini wak bantu seribu Kang lemon rusmi itu nyong tak pimpin upacaran ini sumpah Kayak lagi baris ke Oke nyong tak pimpin oke ya teman-teman Bantu ratakan like nya wak Yang baru ketemu channel ini, nyong bantu bantu sukarep dulu yang nyung maju aduh piung prisik usah nangis usang guyu prisik menang tampiling dase. menang menang menang ya allah oke okay. siap crack maju jalan indale mogal mokel mogal mokel ya allah si neng buri kenit temen ya allah si neng buri kenit temen ya allah kurang terang oke okay. nyung terangin lagi ada yang pinter liat mukanya nggak king saya minta bantu seribu bisa, saya minta bantu seribu bisa, sumpah bisa. Itu yang belakang kok oh, genit banget saya ingin ini yang merah. Sebentar, nyong coba dulu, nyong coba majuin ya, nyong coba majuin teman-teman. Itu belakang ada cahaya apa? Itu belakang ada cahaya apa? Ih, ini lagi, ini menang, menang, menang. Ngaku, ngaku kayak yang jaluk apa? Lihatin geng, dia baris berbaris, saya minta bantu record, Pak. Saya minta bantu record, kita coba ajak. Kita liatin mukanya satu-satu ya geng Ini yang merah Yang merah suruh pergi dulu Ini yang merah suruh pergi dulu Aku biasanya jahat ini Yang merah ini jahat Bantuin doa geng Bantuin doa kita yang merah suruh pergi dulu ya teman-teman Tempiling apa? Lihat mukanya dulu Lihat mukanya dulu innalillahi berisik Ini kan gue kiki ngakuk-ngakuk kan Subhanallah Ya Allah Nyongdeleng raya ini jajal Kis genit banget kok Kok masih gadis atau Sunda Janda gelap bang jere mau keterangan kayak konser Siki jere kepadangan Rika kepriwe netizen inailahi Inailahi ya Allah ngguyu ini metini banget Inailahi ngguyu ini metini mau jere kurang pad kepadangan siki kepetengan kepriwe sirika Lik ya Allah Memun guyu ngguyu awas cek, awas cek cek selakangan yang bok ngompol Ya Allah, guyone mati. Ngeteni Ya Allah mati, Bang. Guyone mati ne sumpah lihat mukanya, geng. Bantu doanya biar enggak nyembur berat lihat mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah akbar. Kita lihatin mukanya, geng. Bantu kunci, Mbak. Bantu kunci yang punya kunci kis bantu kunci, bantu kunci. Inailah lihat canggeng Bismillahirrahmanirrahim bantu naikin 100 bisa wa bantu ratakan lagi inailah lagi mukanya Astagfirullahalohakbar lah Inailah lemu kamar darusiloh Oke okay. ini dua kroyokan ini dua kroyokan aku pimpin dulu upacaranya gak aku pimpin dulu upacaranya lihat teman-teman aduh blur stoplah aduh blur banget Liatin, geng. liat ini aku bingung banget cahayanya, sumpah. Aku bingung banget cahayanya, sumpah, geng. Ada yang bilang kurang terang, ada yang terlalu terang. Bingung banget, pak. Oke, geng. Teman-teman saya minta bantu, bantu ratakan layarnya, Menang, menang. Ini Oke, okay, aku aku minta satu satuan one, one ya. Aku minta satu-satu. Kita suruh pergi dulu yang merah. Aku minta satu-satu, geng. Aku minta satu-satu. Astagfirullahaladzim, la ilah ilah, allahu akbar, la ilah ilmuqamah, la ilah la subhanallah, walhamdulillah, walailah, ini pilih yang mana keng? ini pilih yang mana keng? Assalamualaikum, allahu akbar, allahu akbar, aduh biung senternya ngangel Teman. bantuku, iya loh, kaya watangnya bolong, kaya watangnya bolong, astagfirullahaladzim, watangnya bolong. Lah, ilah ilah mau kah oke geng, ini pilih yang merah apa yang putih pak, pilih yang merah putih pak, ini yang pink mungkin, ini yang punya anak mana ini, ini gede banget ya, oke okay, aku pilih yang putih aja, kita pulih yang putih aja geng, stop jim, yang merah ganas, berat yang merah kan, yang merah ganas, berat lihat teman-teman, kita liatin mukanya wak, assalamualaikum, astagfirullah jim, diam, diam. Kita lihatin mukanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Apa kamu tadi yang bawa bagi? Halo, lihat geng. Bantu 100 saya yakin bisa. Suruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, okay, siap. Innalillahi bantu kuncinya, Wak. Subhanallah, bantu kunci. Innalillahi mukanya jelek banget, Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi Ya Allah. Ya Allah. Lihat kunrobunannur jakin Kur jakin eh lontong neng di, mau mau kok karo lontong Iya, diam kok mau ana lontong e maring dia ya? sing gawahi mau di bayi ini, lihat aja merek aja merek mampu brisik aja merek mampu brisik tempiling yakin kok tempiling yakin Allahu akbar la ilal mukammadar rasul kita liatin mukanya geng kita liatin mukanya geng kita liatin mukanya geng Allahu akbar innalillahi teman-teman dia sebenarnya dia minta disempurnakan, geng. Dia minta disempurnakan, teman-teman. Kita bantu doa alfa tea, yuk teman-teman. Bantu leknya, wah saya minta leknya. Bantu leknya, kita kirimin alfa tea, teman-teman. Dia pengin disempurnakan, geng. Oke, nah untuk bila bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi robbillalah min arrohmanir rohimailah komintin, ia akan na, butuh, ia akan nestain. Ih, bina suratul mustaqim, suratul ajina, enam tali, maulil maagdu, ping amin. Allah, gue gue, ber, Stop, Ladim. Cek cek cek mabur. Mabur merah ngendi Mabur merah ngendi? Oh wis. Sing merah maring dike, sing merah maring dike, sing merah maring dike. Hah? Kuntilanak kandirwo, mabur bet, mabur bet. Allahu Akbar guyu maning. Stop, Ladim. Putih mari ndik, abange mari Allah'u Akbar, Allah'u Akbar. kabar Ya Allah'u Allah'u Ya Allah'u Ya Allah. apa? Bismillahirrahmanirrahim. fisikeng, nyerang fisikeng, nyerang fisikeng, asto nyerang nyerang nyerang nyerang nyerang nyerang nyerang nyerang Stop berhenti, Dia coba nguasain raga saya. Dia coba nguasain raga saya, Gang. Ya lo ini belakang apa lagi? Ini belakang apa lagi? Dia coba ngurutin lagi. Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. aku dicekik. Subhanallah. Ya Allah Allahumma shalli ala Muhammad Allahuakbar dia nyerang fisik geng sumpah jarang fisik oke kita terangin aja, kita terangin aja dia nyerang fisik soalnya geng, kita terangin gen. kenapa kamu nyerang, aku padahal udah nolongin temen kamu yang putih kenapa kamu nyerang, ini yang merah energinya luar biasa kenapa kamu nyerangin yong Kenapa kamu nyerang, nyong? Dia nyekik, geng. Dia nyekik. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la Astagfirullah. Dia nyekik, geng. Oke, benteng diri dulu ya, teman-teman. Benteng diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Sancing makhluk wujud setan. Setan kita. Setan bibir. Genderwo, wewe gombel. Ya Allah kemburi apa mending mani Bismillahirrahmanirrahim Kulamudunat malikin nasi lagi nasmin seres wasil khanas Aladhi wasfi sufi suduri nasmin haji nati wanas Min haji nati wanas Lontong lontong mendoan mendoan pakwan Astagfirullahaladzim Subhanallah ada suara gini Ada suara geng. ada suara gini. Ada suara saya minta bantu 300 teman-teman saya Saya yakin bisa geng Saya yakin bisa geng Astagfirullahaladzim Siapa? Aku cari kamar mayat. takut ada yang suara di belakang. Geng ini udah mulai nyerang fisik. Geng, subhanallah, sumpah ini udah nyerang fisik. Sumpah, udah nyerang fisik, Pak. Udah nyerang fisik, geng. <tik>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 Astagfirullahaladzim. Allah inna lillahi. Inna ilahi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Astagfirullahaladzim. Ah, inna ilahi. Ini sosok yang nyerang, geng. Dari belakang, geng. Astagfirullahaladzim. Bantu doa, teman. Kita coba musnahkan, geng. Kita coba musnahkan, geng. Lihat. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Lihat, teman-teman. Lihat, teman-teman. Aku coba tanyain dulu. Kenapa tadi kamu nyerang? Kenapa tadi nyerang? Yang Saya minta bantu 500 bisa. Wah Saya minta bantu 500 saya yakin bisa. Bantu share-nya. Bantu share-nya teman-teman. Saya minta bantu share. Bantu ratakan lag-nya. Energinya kuat banget geng. Energi kuat banget teman-teman. Cek gambar, cek sinyal, cek suara. Bentar. Aku coba kuatin dulu energi. Astagfirullahaladzim. Allah La ilah ilah muqamah La ilah ilah muqamah Kuatin dulu energi teman-teman. La ilah ilah. Lihat geng. Bantu padatin ba. bantu padatin mbak teman-teman bantu padatin Allahumma sholiala shidin wa madla ilahilu muqamah darusuluh Ini yang nyerang dari belakang dari tadi nih Ini sosok yang nyerang dari belakang, kita apakan geng Saya minta bantu 150 lagi, saya yakin bisa wak Innali suqmadayana subhanallah bantu syirnya temen-temen bantu syirnya La ilaha ilah la muqamah darusuluh Assalamualaikum Kamu setan dari jenis apa? innalillahi Kamu setan dari jenis apa? Akbar. Kita coba ajak ngobrol dulu teman-teman, kita coba ajak ngobrol dulu ya, kamu setan dari jenis apa? Ini warnanya merah geng, ini dia mainin rambut, Oke. kenapa tadi nyerang nyong langsung, kenapa tadi nyerang ha? Kenapa tiba-tiba kamu nyerang, kenapa tiba-tiba kamu nyerang? Lihat matanya copot, geng. Lihat matanya copot, geng. Saya minta bantu seratus lagi, bisa, geng. innalillahi Kenapa tadi kamu nyerang aku dari belakang? Hah? Kenapa kamu nyerang aku dari belakang? Subhanallah, lihat matanya copot, wah. Ini yang dicopot kang tria, bukan. Ini yang dicopot kang tria, bukan. Subhanallah. Subhanallah, ilayah muqamah Ini yang, subhanallah, ilayah muqamah darusi, Oke, kita coba lawan aja senter putih, ya, gang. Setuju nggak? Kita senter putih aja, gang. innalillahi kita coba lawan teman-teman kita coba lawan teman-teman ini udah subhanallah kita lawan teman-teman Allah Akbar la illa illamuqamanda rusulullah la idah. dia diem aja geng cek gambar cek gambar blur blur blur energi kuat banget lihat teman-teman kita majuin lagi Samita kita bantu 100 lagi saya yakin bisa itu belakang apa gede banget itu belakang apa gede banget subhanallah lihat geng kelihatan enggak teman-teman kelihatan enggak kita coba kuatan, bantu salurkan energi positif kalian dalam bentuk like ya teman-teman. Saya minta bantu salurkan energi positif kalian dalam bentuk like. Saya minta 100 lagi kita coba hajar. Ini yang nyerang nyong dari belakang, gitu. sumpah ini yang nyerang nyong dari belakang. Bantu doanya teman-teman, bantu doanya. Kita coba tendang. Wah, oke siap. Ini dari tadi nyerangnya nyong. Cek gambar, pak. Teman-teman, cek gambar, cek gambar. Terangkan layar HP teman-teman semua. Saya minta terangkan layar HP teman-teman semua. Sumpah Sebentar. Energinya di luar dugaan, geng. Di luar dugaan, sumpah di luar dugaan. Kuat banget, geng. Assalamualaikum Kita ngomongin baik-baik. Assalamualaikum. Lihat, lidahnya menjulur. Lidahnya menjulur. Energinya kuat banget, teman-teman. Energinya kuat banget. Saya minta bantu Salurkan energi positif kalian bantu dengan like-nya teman-teman Saya minta bantu like-nya geng Kita coba kacar Teman-teman yang baru masuk Pasukan lensa, pasukan gending Saya minta bantu Sukerep ya teman-teman Biar youtube nya nggak error geng Kita majuin teman-teman Saya minta 1.500 Alhamdulillah Muhammad Rasulullah Subhanallah. Kuat banget energinya sumpah. Anjir. Anjir kuat banget energinya sumpah. Tim monitor saya minta tolong Saya minta bantu 15 lagi. Aku coba sekuat tenaga, geng. Subhanallah, dia ada backing di belakang hitam. Innalillahi. Subhanallah. Ini dari tadi memang nyerang dari belakang. Ini dari tadi nyerang dari belakang. Saya minta bantu 15 lagi, wah. Wan rojin, ismilah irama rohim, allahu mandi sultan irahdi me, wadil manir khotimi, wadil wajil karimi wali il kalimatip tammat i wate ahwate mustajibagi, hakilah hasani wal husaini, minan pusil hakianul kotorotimana diri na wainul cinni wal insi, wassayetini, wanjika dulatina kafaro, nilusili hunakabi abshorim lamasa midikrowe di kuluna inahu. Lama cuni mama kuele te kuele memang staja glikor anil adini wabarisa sole manukmu, taut na iri salawati tularsi manci titawai omri wasoke jazadi wakde, hak jati waksi amwaliwa ala diwa habib nuri nasihat, ma ina watabangadalan tuk tukulu, mimbani adamae salaman karna hayawagi kolgolal kafirin, inakala guli singo tirisu panarot karburciati amma yasifu nawas alamun alamun sen wal allahu akbar, alhamdul i jadi ada bapaknya di sini. Ada bojonya sumpah. <gitulah> Itu tadi coba menguasai jiwa saya, geng. Dia coba menguasai jiwa saya. Bismillah <tuh> Oke. Okay. Stop. Aku tenang dulu teman-teman, sebentar. Aku tuh tadi sebenarnya mau cari kamar mayat dan ternyata di sini diserang. Cek gambar kelihatan nggak Teman-teman, cek gambar, cek gambar, cek gambar, teman-teman. Aduh, kamera jatuh, pecah lagi. Cek gambar, Rusmiati bantu share. Cek gambar, saya minta bantu ratakan lagi. Allahu maasih, masih di sekitar sini, sumpah. Bayi bajang, sumpah masih di sekitar sini. Buat gak nyong temen-temen bantu salurkan energi positif kalian teman teman Yang baru temuin channel Bontot TV saya minta bantu sukarepnya geng Bantu sukarepnya Bantu ratakan like-nya saya yakin bisa Bantu ratakan like-nya kita Aku sekuat tenaga geng Aku maju lagi geng Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ini merinding lagi Innaillahi Subhanallah Subhanallah Dia coba nyerang lagi di, dari belakang Dia coba nyerang lagi dari belakang teman teman subhanallah. subhanallah Subhanallah La ilahil muqlamah Energinya kuat banget datang dari belakang Subhanallah Energinya kuat banget Panas banget Hawanya panas banget Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Energinya kuat banget Bantu komen angka satu Wak. Bantu komen angka satu Kita terangin cahaya Kita terangin cahaya Saya minta bantu komen angka satu La ilaha illallah Muqamadah Rasulullah La ilaha illallah Muqamadah Rasulullah Berinding pak Berinding Sir Zat Sifat Wujud Sirullah Jatuhlah si, patulawujud wujud Allah Inna lillahi nyerang lagi cek stop lagi Allahu Akbar Inna wa inna ilaihi raji'un Allahu Akbar oh, Allahu Akbar Allahu Akbar Inna lillahi Allah, Allah, Allah Muhammad Rasulullah Allah, Allahu Akbar. Ucap. Beraninya dari belakang, beraninya dari belakang, lu berani dari belakang, ha? Dia coba menguasai jiwa saya terus, dia coba menguasai jiwa saya. Aku udah benteng diri terus, tapi dia masih coba merusak, dia coba masuk geng, dia coba masuk terus. Innalillahi, aku coba keluar dulu geng. Di sini gak kuat energinya luar biasa geng. Innalillahi, la ilaha illallah Astagfirullah. rasulah. La halla waala bila. illah billah. La halla waala Allahumma salli ala syedin wa la ilaha illallah muhammad rasulah. Innalillahi, la ilaha illallah muhammad rasulah. Aku coba geser aku coba geser. Aku fokus sebenarnya pengen cari kamar mayat wah. Bismillah aku fokus coba cari kamar mayat yang belum sukirab bantu sukirab biar tambah semangat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim dalam Muhammadarussuloh. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, falullah, laillah, ilallah, Aku coba masukin kamar semua ya geng. Setuju nggak geng? Komen angka satu kita masukin kamar-kamar geng. Ilahi, ada yang ada suara di dalam suara nangis suara nangis la ilaha ilallah muhammad rasul assalamualaikum siapa di sini? apapun wujud kalian berikan interaksi sama yang bontot tv nu nukoneng, nu koneng nu, bodas, nu ayo didesok, sir siat sifat wujud apapun wujud kalian saya minta padat sir siat sifat Wujud, kita coba cari bayinya, wah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nunggu hideng nungku, neng bodas ayah didi esok wujudkan jeng pah mirsa TV sadayana ulah cicing wae wujudkan di didi esok. Assalamualaikum. Apa bayi si Iram Putih Kuning Hijau Kelabu? Saya minta hadir. Apapun kalian wujud kalian, apapun yang ada di sini. Tadi yang hadir di live-nya Kak Gending sama Kang Lensa saya minta coba lihat wujudkan sama inyong. Lontong mendoan pakuan gedang goreng. Stop. Coba aja mbak, coba aja. Assalamualaikum Mana tadi ada suara bayi di sini mana? Hah? Wujud Hadir. Jangan coba serang dari belakang. Jangan coba serang dari belakang. Ajan wa ajan. Gak ada apa-apa dia ajanin. Mau sholat isya apa geng? Ada-ada aja lu bret. Sebentar. Cek gambar wa. Cek Innalillahi. Ada yang terbang subhanallah. Innalillahi. Ini cantik geng. Sumpah ini cantik geng. Ini cantik subhanallah. Assalamualaikum. Dia masuk ruangan sebelah kanan. Dia masuk ruangan sebelah kanan. Dia pakai kebaya, Wak. Dia pakai kebaya. Assalamualaikum. Dia masuk sebelah kanan. Innalillahi. Assalamualaikum. La Muhammad. La ilaha Dia masuk sini, geng. Betul, ini ruang bersalin, Wak. Ini ruang bersalin, Wak. Apa dia yang punya bayi bajangnya, wah. Assalamualaikum, ini betul, ini ruang bersalin, ini ruang bersalin. Dia masuk ke sini, Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya kodamul kodam, ya kodamuruh, ya rizil, dia masuk ke sini, geng. Kita cari one by one, satu kamar, satu kamar, geng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara. Di jalan. Laa haula wa laa quwwata Allahumma sholli ala sayyidina Masuk sini jadi ini ruang bersalin. Jadi mungkin dia yang punya bajinya yang nangis-nangis, Pak. -nangis, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Laa ilaaha illallah Muhammadur rasulullah. Astaghfirullah. Stop bilang Jim, inalilahi, inalilahi. Ada suara dobrakin pintu, ada suara dobrakin pintu. Awas ke kunci bang ya. Tadi Kang Lensa ke kunci sebelah mana Gen Tadi Kang Lensa ke kunci sebelah mana? Rumah sakit Magelang. Kenok masih aja sempat sempat negangin kamera. Mustabulang Jim, hah? Astabila. La ilaha illallah Rasulullah. Assalamualaikum. Ya karena ini ini aset geng, ini aset geng. Kalau ini yang rusak, apa lu mau beliin kamera gue geng? Sebisa mungkin gue mencoba menyadarkan diri geng. Ayo mana tadi yang cantik mana tadi hadir. Sebisa sekuat saya teman-teman kita coba tak pertahan pertahankan pertahankan diri ya teman-teman. Assalamualaikum. Suara-suara nggak -suara jadi duit. Sumpah, suara-suara nggak -suara jadi duit. Suara-suara nggak -suara jadi duit. Apapun yang terjadi, aku tetap pertahankan diri, ya teman-teman. Kamera juga aset, ya teman-teman. Kalau sampai rusaknya nyo nggak bisa live, geng. Jadi, aku coba tetap pertahankan, walaupun aku sempetkan knock ataupun gimana, geng. Assalamualaikum. ruangannya banyak banget sumpah. gue sampai bingung anjir. Halo. Monitor, monitor. Tutup suara. Suara dari depan. Suara subhanallah. Subhanallah ila Muhammadur Aku coba fokus di sini, geng. Aku coba panggil di sini, ya teman-teman, aku coba panggil di sini kita coba tepuk tanahnya 10 kali ya teman-teman. Kalau biasanya para YouTuber tiga kali, 7 kali, aku coba tepuk 10 kali di sini, geng. biar mau hadir, mau wujud di sini ya teman-teman. udah coba tepuk 10 kali geng ayo wujud aku udah tepuk 10 kali biasanya 3 kali 7 kali aku kasih bonus aku tepuk 10 kali geng saya minta wujud sekali lagi ayo neng neng gelis tuh suara suara gerum suara gerum sumpah assalamualaikum suara gerum geng Bapaknya ini, geng. Bapaknya ini hadir ini. Aku tahu kalian ada di sini. Berikan eksistensi kalian. Aku tahu kalian ada di sini. Ini lagi senter gua. Aduh, senternya. Sem. Ada suara geram ini bojone, nggih. Ayo wujud padat. Wujud Suara-suara nggak -suara jadi duit, suara-suara nggak -suara jadi duit saya tempeleng nih. Tadi nyerang dari belakang, coba wujudkan interaksi kalian. Coba, ayo, mana hadir? Setan belek sekang bapang mak lampir mak erot, coba mana wujudnya mana? Hah? Lu nyerang gua dari belakang, lu ah? Allah. sinyal suara gambar-sinyal suara gambar senter terang kayak konser oke kita redupin cahayanya kita dipercaya cahayanya senter merah oke siap kita coba matikan lampunya ya 5 menit bantu latakan lagnya ya teman-teman yang baru masuk bonto tv bantu sukerep dulu teman-teman bantu sukerep kita coba matikan lampunya geng kita pakai senter gelap, oke, okay. biar lebih serem. Oke, okay. ada yang request, tapi ini jalan pulangnya mana? Ini sebentar, Allah, koper gelap banget, sumpah. Oke, okay, jangan terlalu terang, kayak gini. Gimana, Pak? Monitor, komen angka satu, oke, okay. komen angka dua, ganti senter lagi. Komen angka 1. Halo monitor masih monitor nggak teman-teman? Bantu like-nya Wak, bantu like-nya. Aduh, jaringan gimana? War -war. Aduh, jangan-jangan kuotanya mau habis nih. Cek sinyal, cek sinyal. Aduh, sebentar. Teknial, sinyal, teknial sinyal di sini padahal 4G. Jangan-jangan. Aman-aman. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahu akbar. Telat banget sumpah. Habis geng teman-teman, oke mohon maaf geng.